Indra Bekti mengucapkan doa keluar rumah saat terbaring di rumah sakit. Presenter terkenal, Indra Bekti, ternyata sempat membuat kejutan saat berbaring di ranjang rumah sakit. Saat dikunjungi oleh kedua putrinya, ia bahkan mengucapkan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, bimilahi, tawakaltu, al -aloh ujar Indra sambil memejamkan mata. Hal ini membuat istrinya, Dila, spontan bertanya. Ayah mau pergi kemana? Ia kemudian tertawa dan memberikan jawaban. Siapa tahu aja, ayah pergi, ayah jalan, apalah-apalah, ya kan? Ucap Indra. Namun... Dila juga menjelaskan bahwa matanya Indra tidak bisa melek karena silau, sehingga tidak dapat melihat. Indra Bekti baru saja mengalami pecah pembuluh darah otak dan menjalani dua kali operasi. Namun, kondisinya kini mulai membaik, meskipun masih harus berbaring di rumah sakit. Meskipun saat ini masih berada di rumah sakit, Tetap saja pikiran Indra terus terfokus pada kerja dan keinginannya untuk kembali bekerja. Ini menunjukkan betapa dedikasinya ia terhadap pekerjaannya. Indra Bekti adalah seorang presenter yang sudah lama aktif di dunia hiburan. Ia dikenal sebagai salah satu presenter terbaik dan sangat disegani dalam industri ini. Keahliannya dalam menyampaikan berita dan hiburan membuat ia diakui dan dicintai oleh banyak orang. Seperti yang diketahui, Indra Bekti baru saja mengalami pecah pembuluh darah otak dan menjalani dua kali operasi. Namun, kondisinya kini mulai membaik, meskipun masih harus berbaring di rumah sakit. Istri dan keluarganya pun selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar kondisinya segera membaik. Semoga kondisi kesehatan Indra Bekti segera pulih dan ia dapat kembali bekerja secepat mungkin. Semoga doa yang ia ucapkan saat berbaring di rumah sakit dikabulkan oleh Tuhan, dan ia diberikan kesehatan yang baik dan keselamatan selalu. Selain sebagai seorang presenter, Indra Bekti juga dikenal sebagai seorang komedian yang handal. Ia pernah menjadi bintang tamu dalam berbagai acara televisi dan juga sukses menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi yang cukup populer. Kemampuan menyampaikan humor yang baik membuat ia menjadi salah satu komedian terfavorit di Indonesia. Indra Bekti juga memiliki jaringan yang cukup luas di dunia hiburan. Ia diakui sebagai salah satu presenter yang sangat profesional dan berkompeten dalam menyampaikan berita dan hiburan. Keluarga dan sahabat-sahabatnya juga menyatakan bahwa ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada penonton dan selalu siap untuk belajar dan mengembangkan diri. Semoga kondisi kesehatan Indra Bekti segera pulih dan ia dapat kembali bekerja menyampaikan hiburan dan berita yang menyenangkan kepada para penonton.